kalbu cinta walau tak bersama sepenuh hati sal rela bila harus terjadi ah, oh, ah, oh. Ah, oh, oh. jarakmu Walau tak bersama.